Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat lesti Lovers Leslie Lovers serta love Lovers Dimanapun kalian berada. Selamat malam kembali Di Pro TV hadir untuk Mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan kabar terbaru Dari idola kita Lesti dan Rizky Bila Sebelumnya bagi kalian Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa oh, untuk mendukungnya Dengan cara klik like Comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru dari idola kita Bagi yang sudah mensupport channel ini, mungkin selalu mendoakan yang terbaik juga untuk kalian semua Semoga sehat selalu, bahagia selalu dan apapun yang dilakukan Mudah-mudahan selalu dipermudah dan selalu diberikan kelancaran Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Ada potret nih persahabat ya Momen Bunda Lesti di acara Grand Opening Klinik baru dari MS Glow Wow seru banget acaranya persahabat ya Potret Bunda Lesti Ini semakin haril semakin cantik Apalagi penampilan luar biasa Selalu bikin kita kagum Ini Masya Allah banget ya Kita lihat juga ke momen selanjutnya Wow, ini momen Abang Fatih di persahabat ya Tertidur di keramaian digendong oleh Mbak Sandy Purna Masari Ini anteng banget Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Bilar. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Abang anteng banget Sina di tengah keramaian nemenin bunda dan bangga banget sama seorang Lesti Kejora Ikut potong pita dan semua mengenal Dan banyak yang sayang Wow Kita lihat persahabat ya Momen berikutnya spesial Bunda Lesti Lagi menyanyikan sebuah lagu Di acara grand openingnya MS Glow Dan tentu mendapatkan saweran banyak nih Bunda Lesti Kejora Dan banyak juga orang-orang Tentunya ingin berfoto dengan Bunda Lesti Inilah kebanggaan banget untuk kita semuanya dan tentu persahabatnya kita lihat juga, setelah bangun tidur ini lucu dan sangat menggemaskan abang L digendong oleh Tehnovi Dan salvo juga kalimat yang diposting di unggahan ini Ketemu baby L juga lucu banget, masya Allah, at least dikejur, ratu nama budala si Saking gemesnya persahabatnya sama abang L, saking gampangnya tuh Lucu banget ya wajah dari BBL. Penyemangat kita semuanya, doakan selalu terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Momen ini diunggah kembali oleh akun si komik dan salpok juga kalimat caption yang dituliskan. om oh, "Bangun tidur langsung, kasih si emas, masya Allah," katanya. "Tuh luar biasa banget nih, BBL selalu menjadi pusat perhatian banyak orang." Berikutnya ya persahabat, momen Bunda Lesti Kejora, ikut potong Vita nih persahabat ya bareng Mbak Sandy Inilah kebanggaan juga untuk kita semuanya, hadir di launching produk terbaru MS Glow Kita makin bangga dengan Bunda Lesti, mudah-mudahan selalu menjadi brand ambasador MS Glow, amin Doakan selain terbaik ya untuk idola kesayangan kita semakin sukses semakin bersinar dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Amin berikutnya persahabat Bomin akan menginfokan polling online Couple media of the years 2022 malam hari ini Lesti dan Bilar ini kesalip persahabat ya oleh pasangan Rangga Ansup dan Heiko kontrfekan Perolehan voting Leslie dan Bilar itu 341.181 vote Sedangkan voting Rangga Alzov dan Haiko van der Vecken mendapatkan 341.761 voting Beda tipis banget persahabat ya Yuk gas ke semangat terus karena waktu untuk voting itu jam 24.00 waktu Indonesia Barat Kita mendapatkan infonya persahabat ya mudah semangat kita semuanya semakin solid lagi semakin kompak lagi untuk mendukung idola kesayangan kita menjadi kapal media of the earth 2022 kemudian juga persahabatnya info kita dapat dari akun abang underscore l ini mengenai lagu lentera nih persahabat lagu lentera ini tentunya wajib kita dukung juga streaming terusnya untuk lagu lentera bundang lesti bismillah karena kemungkinan besar Lanjolan Terra ini masuk nominasi AMI Awards 2022 Yuk, gas terus, dukung terus untuk karya-karya terbaik dari inola kesayangan Jangan henti-hentinya untuk selalu mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan doa baiknya juga berbalik ke kita semuanya yang mendoakan dengan tulus Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan, cidukan, dan kabar gembira Yang disuguhkan langsung oleh Lesti dan Bilar kita masih menunggu kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar baik, dan informasi terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar, tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.